siapa kamu? kenapa semboh -semboh kamu ke islam karena itu tugas saya. Nah. Oh, kamu terima, kamu terima. jadi gimana? kamu kan tidak terima kamu udah terima kan? ya jadi maunya gimana? ha? sama oh, makanan bukankan sama makanan enak aja saya harus ngasih kamu sesembahan girek kucing di pasar itu kan girek kucing di pasar itu? kucing hitam? di pasar? emang kamu ini siapa? aku yang di situ Maksudnya di pasar. Oh. Kamu raja Jin di pasar. Di pasar mana sih? pokoknya oh, oh, kamu nih raja Jin di pasar? Apa sih kerja kalian di sana itu di pasar tuh? Hahaha. Ha, ha, ha. apa, apa kerjamu apa? biar orang lalai, maksudnya lalai beribadah. Ya. caranya? ada yang beli, ada yang beli. jangan pergi jangan pergi. oh, ada beli. ada beli, ada yang beli, ada yang beli, jangan pergi ya. gitu ya, jangan pergi ke masjid gitu. Ya, ya, ya. oh jadi kayak gitu, terus ya. mas, bikin lalai apalagi, gangguanmu di pasar apalagi. Ya. itu Ya, kau dia tahu colet sini Bikin maksiat colet sana, colet sini Kau bersentuh-sentuhan gitu Iya, iya, iya nolak ah. perempuan gitu kan Terus, ah. ah. oh, Subhanallah Suka saya ingat orang yang bersesat Oh, iya Terus, apa lagi? Hey. Rokok, ya? Iya, itu sudah Sedap asapnya tuh Oh, asap rokok itu sedap? Iya, iya, iya, iya, iya ah. Jadi kalau orang nisap rokok, manusia nisap rokok Iya Asapnya? Ya, amat ambil makanan biar, biar orang lagi, banyak yang nisap rokok hmm. ah. Itu kerjaan ah. kalian kan? Engang. Iya nggak? Iya iya Kalian mempengaruhi orang-orang Islam untuk merokok kan? Iya ya, ya. Terus kamu makan asapnya? Iya iya ya. Oh, kayak gitu Saya akan bergantung ngomong bisi mereka jadi uh -huh. ide-ide bagus. Kalau mereka ngisap, ya. kalau mereka ngisap rokok, terus kalian bisikan ide-ide iya, bagus. Iya, iya, iya, iya, iya. Oh, pantasan katanya katanya kalau tidak merokok pikirannya buntu ya. Itu kerjaan kalian. ya oh, subhanallah. Oh, merokok. saya enggak merokok ya. Ya, Saya tidak merokok. Iya, saya mau. Ya sudah. Jadi Tadi saya sudah mengislamkan anak buah ramu. kamu, kamu tidak terima. Sekarang saya harus ganti. Nanti dengan persembahan darah kucing hitam. Ya Yelda, saya bayar ya. Hormat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 bertaubat sudah kamu itu beribadah kepada Allah kau enggak cinta kamu disuruh surga best gitu kamu dikipunya enggak percaya waqalat <tik> wa lamma qodiya al-amru innallaha wa'adakum wa'ada al-haw wa'adakum fa wa ma kana li min sulqan illa an da'utukum fasajadtum li fala untuk kamu ma ana bi mushrihikum wa ma min mushri sai innaka faratu bima ashrantum min qabl inna ghalina lahum adabun aliin oh kamu tu ditipunya kalian nanti tu mau kamu masuk neraka sama dia dia menjanjikan hal yang palsu kamu pernah dikasih mahkota enggak kasih mahkota ada yang nyerang saya gak? Hmm? ada yang nyerang saya? Hmm? ada yang nyerang saya gak? iya siapa? ada disini gak? ya kamu ikut saya masih islam dulu ashadu wa ta'ila islam wa ta'ila Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Kamu tetap jadi raja Washaddadna apa? Aku Apa? Siapa kamu? Kamu siapa? Apa? Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Tak nama aku siapa. Saya bukan nanya nama kamu, ah. Yang saya tanya kamu itu siapa? es ah, Oh, Saiton. Ah, qala ah, ah. shaiton. Ah. Ma qudriy amru illa Allahu wa 'adakum mualal haqq wa wa'adatum wa fa akhlafukum wa ma kana liya ah. min wa ah. lam anfusakum ma ana bimushrikhikum wa ma antum bimushrifi. Inni kafartu bima bila ashrutumu qabl qabul. Inna lahum adabun alim. Hah, hah, tutup. Apa? Apa Apa yang kamu tutup? Apa? Oh. Kamu dikirim dukun nggak? Iya. Untuk apa? Ah lagi ada buah oh iya kamu kodam yukun kodamu apa cuan suruhannya suruhan ada berapa yang datang aku selalu kamu sakti berarti ya sini Allah, Allah.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 Ikut saya. Tadi kamu ngapain saya? Dari Serang dari belakang. Caranya? Hmm. Ditusuk? Pakai apa? Ini? Apa okay. itu? Sebelum? Apa yang di tangan kamu? Pedang Oh pedang, bisa yeah. enggak? Kena uh, hmm. <laughs> Terus? Udah, mental, Oh, mentar Terus ya, aku di belakang dulu Terus kamu berdiri luang, pantasan kan saya merinding tadi? Yeah. Kamu berdiri belakang saya tadi? iya. Yeah. saya tiup-tiup Kamu tiup-tiup? Ya yeah. Biar kenapa? Biar yeah. Biar merinding yeah. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Lari biar tak dikejar sama pasukan joko itu. Oh dia punya pasukan? Ya, banyak. Habis -habis. Oh, iya banyak. Mas tak habis-habis Fakotilu Audya, asyik. Oh ya sudah. Kamu ikut jin muslim saja? Iya. Di masjid ni sebelah dekat sini nih. Raja Jin pasar tadi mana? dia dia dapat oh sudah keluar ya sudah silakan keluar ya subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un alhamdulillah